halo guys welcome back to my channel balik lagi di channel aku nur indah Sari. di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang gimana caranya bikin akun gmail gak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya nah seperti ini tampilannya kita klik aja gmail Lalu kita klik di pojok kanan atas ini yang bulat, lalu kita tambahkan akun lainnya. Nah, di sini kita pilih Google, lalu kita klik "Buat Akun". Di sini kita pilih untuk diri sendiri, kalian isi nama belakang sama nama depannya isi dulu nah salah ya yes. nah kita pilih berikutnya setelah itu kita isi tanggal lahir, bulan sama tahunnya kita pilih kita pilih gender kalau misalkan kalian wanita kalian pilih wanita kalau misalkan pria kalian pilih pria atau kalian nggak ingin ngasih tahu kalian klik aja tidak ingin memberitahu di sini saya pilih wanita kita pilih berikutnya nah di sini kita buat alamat Gmail yang nantinya kita pakai Nah setelah itu kita pilih berikutnya Nah di sini nggak bisa guys nama ini udah digunakan kita klik lagi Kita ganti ini cuma untuk contoh ya guys Nah di sini juga nggak bisa di sini tersedianya. Sari gitu aja 506 Kita klik aja itu Atau kalian gak suka dengan nama itu Yang tersedia kalian bisa Klik aja terus sampai bisa Nah kita klik berikutnya Nah sampai seperti ini tampilannya Kita masukkan sandi uh, Penting banget jangan sampai kalian lupa Kita isi dulu sandinya pilih berikutnya nah kita scroll aja ke bawah kita pilih ya saya ikut pelan seperti ini kita pilih berikutnya kita scroll ke bawah kita pilih saya setuju nah kalau sudah seperti ini kita klik aja di pojok kanan atas nah, di sini tuh tadi akun yang kita buat ini dia nah ini udah bisa ya, ini udah aktif Udah bisa kita gunakan Ini dia Nah itu dia tadi Tutorial gimana caranya bikin Akun Gmail, caranya gampang banget kan Dan makasih yang udah nonton Kalian jangan lupa like, subscribe Dan komen, jangan lupa juga share Ke sosial media yang kalian punya Thank you for watching, bye bye